gak kerasa bentar lagi udah lebaran meskipun nggak bisa mudik tapi kalau video call sama saudara harus kelihatan pakai baju baru gitu kan tapi kemarin udah nyari baju baru udah dapat sepatu udah dapat yang baru kayak kurang satu kurang jam doang sih ini tadi lihat billboardnya mah di HR muhammad kayak inget banget kalau di Pakuan Trade Center tuh ada store-nya dan barusan ngecek aplikasinya ada promo-promo gitu jadi kayaknya langsung aja ke sana Udah sampai di Pakuontra Center Surabaya, aku langsung meluncur ke store-nya yang ada di Ground Floor Cek-cek dulu deh, detail promonya gimana Lah, udah sampai nih Baru datang langsung disambut sama rumah watch yang najis abis Gila, gaya banget pakai blazer segala Tapi keren sih Abis itu aku langsung keliling, liat-liat dan pilih jam yang aku mau kalau kesini nggak usah malu-malu guys, di sini boleh banget nyobain koleksinya. Biar kita bisa tahu pas nggak sih jam ini sama kita. Nah, ini dia nih jam yang aku incer Spinnaker keren banget, sumpah sumpah, cocok banget sih sama aku. Iya nggak? Iya nggak? Iyalah pasti, Tian. Oh iya, di sini juga bisa langsung minta potogin strapnya, biar sesuai sama pergelangan tangan kita. Tuh jamnya jadi bisa langsung dipakai deh. Makasih Yamah Watch udah kasih shopping experience yang nyaman, belanja jadi mudah, dan anti ribet Buat kalian yang mager keluar rumah, tenang aja Kalian tetap bisa pesen jam tangan dari rumah kok Buka situs jamtangan.com atau download mobile app-nya di App Store maupun Play Store Mumpung masih ada promo gede-gedean Hidayah Ramadan Yuk diborong